Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum Al wassalamu ala waalaikumsalam anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Waalaikumsalam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 oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan pembuka aura wajah agar kita memiliki wajah yang terlihat mempesona bagi siapa saja yang melihatnya terutama bagi lawan jenis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 bisa bermanfaat bagi orang lain Sahabat cahaya doa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Doa amalan ini sangat mudah untuk dihafalkan Dan anda amalkan setiap hari Doa amalan ini juga tidak memerlukan ritual-ritual yang memberatkan anda Seperti puasa ataupun tirakat lainnya serta tidak memerlukan bantuan jin ataupun syaitan, karena amalan ini diambil dari ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, pergunakanlah amalan ini dengan bijak, jangan disalahgunakan. Hanya pergunakanlah untuk Anda yang sudah siap untuk nikah. Adapun bacaan doa amalannya adalah: Bismillahirrahmanirrahim Ya Hamid Ya Hamid Ya Hamid Anda baca sebanyak seratus kali Anda baca amalan tersebut setiap Anda selesai mengerjakan sulat fardu sebanyak seratus kali setelah itu, Anda sebutkan nama yang orang yang Anda inginkan, serta Anda bayangkan wajahnya. Jika amalan ini ditujukan untuk seseorang, insya Allah, jika Anda yakin dan istiqomah serta ikhlas dalam pengamalannya, maka orang yang Anda inginkan akan luluh hatinya ketika melihat Anda. Sehingga Anda akan mendapatkan cintanya Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh